Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga puasanya lancar hari ini. Uh, kita akan belajar dengan Abiku Syihab Abiku, surah pendek, ad -duha. -duha. Kita ingin tahu makna ad uh, tujuan utamanya, dan apa yang bisa kita pelajari dari uh, surah ini, abiku. ad -duha. ini surah yang cukup populer juga. Betul, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al duha wal seja, ma wa maqala. ad itu... Kalau dari segi bahasa, berarti saat matahari ketika naik sepenggalahan. Hmm. Ya katakanlah mungkin sekitar 20 menit sebelum matahari terbit, hmm. sampai eh, sekitar 10-15 menit sebelum waktu gohor. Nah, tetapi yang paling baik cahayanya itu eh, ketika awal naiknya hangat tapi tidak terik hmm. dan jelas. Surah ini berbicara tentang anugerah Allah kepada Nabi Sambil menanamkan optimisme kepada beliau Mengapa itu? Sebelum turunnya surah ini Sudah sekian banyak surah-surah wahyu-wahyu yang beri terima Iqra al-muddassir al-muzzammil khulwawawah Ada sekitar 10 kali Malaikat Jibril turun. Tiba-tiba terhenti turunnya. Hmm. Nabi gelisah. Beda-beda pendapat ulama berapa lama terhenti. Ada yang berkata 12 hari. Bahkan ada yang berkata 40 hari. Padahal biasanya sebelumnya? Biasanya hampir setiap hari. Hmm. Sampai 10 surah. Sampai 10 surah itu. Hampir setiap hari. Eh, maka Nabi gelisah. Kegelisahan Nabi itu diketahui oleh sebagian masyarakat. Maka orang-orang musyrik berkata, "Oh, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya." Nah, maka turun surah ini. Hmm. Hmm. walaili izah saja hmm. ma wadda'aka hmm. rabbuka wa -ma Mari kita lihat mengapa Allah memilih kata duha dan lail, malam Malam bukan awal malam, malam ketika hening. Malam ketika hening itu sudah gelap gulita. Begitu matahari terbenam itu sudah malam namanya tapi masih ada terang. Okay. Dia ingin berkata begini, kedatangan wahyu itu bisa diibaratkan dengan cahaya yang begitu nyaman yang terjadi pada waktu itu Ayat pertama itu. Ayat pertama. Dan ketidakhadirannya itu dapat diibaratkan dengan kegelapan yang sangat gulita. Hmm. Tetapi bukankah setelah gelap timbul terang? Hmm. Bukankah eh, eh, hmm. bukan bukti tidak akan adanya fajar kalau malam telah gulita? Hmm. Demikian juga keadaan wahai Nabi. Hmm. Itu ayat ketiga ya, B uh, Tuhan, Tuhan tidak Tuhan pemeliharamu tidaklah meninggalkanmu. Uh, uh, uh, tidak pula dia. Ada kata-kata berikut tapi tidak pula dia sangat membencimu. Tidak Di situ dia tidak katakan sangat membencimu. Hmm. Tapi sangat membenci. Oh. Iya toh? Iya. Terjemahannya bagaimana? Ya, ya. Membenci. Uh. Tapi ada dalam kurung-munya. Iya, itulah. Bisa. Itu itu. Artinya bukan untuk Nabi Muhammad itu ditujukan. untuk Nabi, Muhammad. untuk setiap orang. Tuhan tidak tidak pernah membenci itu kala, itu benci yang mencapai puncaknya hmm. agama mengajarkan kalau kamu mencintai orang sisakan sedikit ruang di dalam hatimu untuk dibenci sebab bisa jadi yang kamu cintai satu ketika membencimu sebaliknya juga Bi. sebaliknya juga sisakan sedikit ruang hmm. Allah tidak pernah membenci boleh jadi dia murka tapi tidak sampai pada tingkat membenci. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Orang hmm. lain boleh jadi dia tinggalkan. Hmm. Tapi engkau tidak ditinggalkan Tuhanmu dengan tidak hadirnya wahyu ini. Hmm. Bisa jadi ketidakhadiran wahyu itu yang diibaratkan dengan malam. Supaya kamu beristirahat. Bukankah malam untuk beristirahat. Hmm. Jadi Tuhan tidak meninggalkanmu. Dan tidak pernah membenci. Hmm. Apalagi engkau tidak mungkin dibenci. Dan masa depan itu lebih baik dari masa lalu. Lebih baik bagimu dari masa lalu. Wahyu-wahyu yang sudah turun, baik. Tapi yang akan datang jauh lebih baik. Situasi yang kamu hadapi akan datang jauh lebih baik daripada situasi yang Hmm. Jadi berita gembira kepada Nabi. Walau hmm. akhiratu khairun lah kami lah. Ah baru dia berikan buktinya. Alhamdulillah jika kaya timan fa engkau dulu yatim, hmm. tidak ada melindungi mu ayahmu ibumu wafat, hmm. lalu dia melindungimu, melalui kakekmu, ya kan? Alhamdulillah jadi kaya timan fa bahwa jadakabul dia mendapatimu, ada orang yang sering keliru. Hmm. Balan diartikannya sesat. Sebetulnya di sini habis tulis bingung. Bingung. Kenapa? Bal itu adalah tidak mengetahui arah. Hmm. Orang yang berjalan di jalan terus bingung. Ini saya ke kiri atau ke kanan, itu namanya bol. Arah itu baik arah fisik maupun arah pikiran. Hmm. Dia mendapatimu bingung. Hmm. Bagaimana wahai Tuhan masyarakat ini menyembah berhala? Bagaimana? Bagaimana jalan keluar wahai Tuhan? Hmm. Maka Fahada dia memberikan kepadamu hidayah bermula ketika engkau berada di gua Siram. Hmm. Kemudian bukankah itu langkah yang besar Wa wajadaka wajara ka Dia mendapatimu miskin lalu dijadikanmu ada orang menerjemahkan kaya bukan kaya. Dijadikanmu tidak butuh. A'il itu orang butuh. Berkecukupan, ambil tulis. Nah, berkecukupan. Dan dia mendapatimu seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Berkecukupan. Jadi apa? Kaya itu eh, diukur dengan ketidakbutuhan. Semakin butuh anda semakin miskin. Hmm. Yeah. Ya kan? Kalau tidak butuh, itu kaya. Jadi bisa jadi orang yang sedikit hartanya lebih kaya dari miliuner karena, karena kecukupannya kebutuhan, tidak banyak. Nah, ah. Ah, jadi kecukupan itu bukan hanya karena Khadijah kaya yang dia, tapi memang merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah. Hmm. Oh, Wajarkah falna baru falat Kalau begitu jangan hardik anak yatim. Hmm. Wa ila falatan hal. Yang bertanya jangan hardik dia. Hmm. Eh, hey, guru-guru jangan hardik muridmu. Yang hmm. bertanya, hmm. ya kan ini. Hmm. Ada orang minta sesuatu, minta di jalan. Kita lagi bingung. Tidak. Wa'amma bina'amati rabbika fahadith. Nekmat Tuhanmu, hendaklah engkau sampaikan. Habib mau berhenti dulu sedikit di sini. Kita lihat, ini ada tiga tuntunan. Amal yatima falatakhar. Wa'amma saila falatanaar. Wa'amma bina'amati rabbika fahadith. Terhadap anak yatim, jangan sewenang-wenang. Terhadap peminta, jangan menhardik. Terhadap nikmat Tuhan, sampaikanlah. Dua... Yang didahulukan itu berkaitan dengan manusia. Yang satu yang terakhir berkaitan dengan nikmat Tuhan. Dahulukanlah kemanusiaan daripada keberagamaan. Hmm. Kalau tidak dapat Dahulukan. Ada ada seorang, ada harus bayar zakat. Oke, okay? ini hak Tuhan, tapi ada orang yang butuh diutangi, kasih dia utang dulu. Nanti kemudian baru dahulukan kemanusiaan. Hmm. atas nah, ini dua baru terakhir. Jadi hak Allah belakangan. Hak, hak, hak Allah itu dasarnya toleransi. Hak manusia itu dasarnya tuntutan. Hmm. Karena itu kalau kita berdosa selama Anda minta ampun pasti diampuni Tuhan. Tapi kalau Anda berutang pada orang minta maaf pada orang. Belum tentu. Belum tentu. Nah, baru kita lihat. Amma bina'ma tirubbika fahadis. Nikmat Tuhanmu, sampaikanlah. Bisa jadi nikmat Tuhan yang kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Sampaikan wahyu. itu Bisa juga nikmat materi. Hmm. Bagaimana Sedekah. cara memberitahu orang tentang nikmat materi. Bersedekah. Bersedekah. Ada yang lain? Pakai pakaian yang bagus. Oh dipamerkan bi, bukan tujuan pamer. sekarang banyak tuh bi Aa. crazy rich pamer-pamer jangan-jangan nanti Aa. bilangnya karena menyampaikan nikmat Allah. Ya, kita tidak tahu Tuhan yang menilai, hmm. tapi itu bisa dilihat, bisa dirasakan dari gelagat dan sikap yang bersangkutan. bisa kita baca, yang ini maksudnya untuk menunjukkan nikmat yang dari Allah, Aa. yang ini Jadi untuk menguak ada seorang sahabat Nabi pakai pakaian yang sangat tidak sesuai di sana. kamu punya uang nggak punya? Kamu punya harta? Punya. Lalu Nabi berkata, Tuh, Tuhan senang melihat dampak anugerahnya pada diri seseorang. Hmm. Nah, inilah antara yang dimaksud. waktu itu. Fa'amma bina'amati robbika hadis Tunjukkan. Tunjukkan itu. Jangan kikir terhadap dirimu. Hmm. Kalau bisa berpakaian yang bagus, pakaian tapi jangan berlebihan. Jangan jangan berlebihan, jangan pamer. Ada seorang sahabat Nabi bertanya pada Nabi, "Wahai Nabi, saya ini senang alas kaki saya bagus, pakaian saya bagus. Apakah itu berarti saya angkuh?" Kata Nabi, "Tidak. Keangkuhan itu kamu mengingkari hak orang lain." Hmm. Jadi mau pakai yang gagah ini ini. inallah jamil jamal. Allah ini. Allah itu cantik mencintai kecantikan siapakah yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya jangan itu uh, jadi kita ini perlu juga hidup di dunia dengan nyaman agama tidak melarang selama tidak berlebihan oke dan itu makna surat adzhan terima kasih Abiko terima kasih teman-teman insya Allah bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum